Di tanggal 28 atau 29 nanti bakal ada acara konser menuju halal Leslar Pak luar biasa Lalu kita mendapatkan kejutan yang tak terduga kembali Pak ya Siap-siap kita menerima kabar baik dan kabar bahagia langsung dari idola kesayangan kita Postingan tersebut telah di post kembali oleh akun Instagram Haperat Kota Sultan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan tanggal 28 atau 29 konser menuju halal Leslar Indosiar Best. Luar biasa Persahabatiah ya. Indosiar selalu memberikan kejutan untuk kita semua Lesla lovers bahwasanya selalu mendukung mensupport acara Lesti dan Rizki Bilat. Dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram Twinger85 mengatakan, kemarin kalau nggak salah pas konvers, Dede bilang tanggal 2 acaranya, kok aku denger dia nyebut tanggal 28? Aku pikir Dede salah omong, semoga beneran ada konsernya. Para sahabat, ya kabar tentunya bahagia membuat para fans tidak sabar menunggu. Tentunya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan yang sangat bahagia dan gembira dari Lesti dan Rizky Billar. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial dari abang Rizky Bilar di guys pribadinya mengunggah sebuah postingan foto yang sangat keren banget para Ya ada sebuah kalimat Happy Anniversary lovers Yang mana tentunya tepat hari ini juga lovers tentunya merayakan Happy Anniversary yang ke-6 tahun Para sahabat ya luar biasa Tentunya tanggal 24 adalah tanggal yang penuh spesial untuk Leslar Mudah-mudahan saja selalu diberikan keberkahan dan kekompakan untuk fans dari Awang Rizki Bilar. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. di ya, persahabat, ya. Ada sebuah kalimat. Yuhuuu gak berasa kalian sudah bareng-bareng dari awal merintis sampai sekarang lebih tepatnya 6 tahun lalu ya Makasih sudah menemani dan mendukung dari 6 tahun lalu sampai sekarang Semoga dukungan dan doa kalian gak pernah berhenti Terima kasih Luar biasa persahabat ya Kembali teruskan sebuah kalimat yang sungguh luar biasa dari Rizky Jilat Disitu mengatakan tanggal 24 banyak momen spesialnya ternyata luar biasa ya tentunya Selain kita merayakan monster yang ke-11 Leslar Tentunya hari ini juga tepat Happy Anniversary B. Lovers yang ke-6 tahun Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Untuk kita semua Berikutnya para sahabat, kita lihat juga Sebuah unggahan spesial dari Papa Daniel Di akun pribadinya Papa Daniel mengunggah sebuah postingan Foto karangan bunga yang diberikan Dari fans Leslar Lovers Untuk mengucapkan Selamat monster yang ke-11, persahabat yang untuk Leslar Luar biasa dukungan dari fans selalu kompak, selalu solid Untuk Lesti dan Bilar Mudah-mudahan tentunya kekopakan kita selalu diberikan Dan tentunya kita doakan buat Lesti dan Bilar Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Dalam postingan tersebut, Bapak dan sebuah kalimat caption juga Persahabat ya, disitu tertuliskan Terima kasih, Lethal Lovers Indonesia Leslar Gesek Universal Mama umama gasrek real dan Leslar Underground yang telah mengirim ucapan selamat. Itu Itulah ucapan selamat terima kasih dari Papa Daniel persahabat ya. Yang tentunya mengirim karangan bunga ucapan selamat di rumahnya Rizky Bilar. Kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial. Persahabat ini adalah foto cantik dari Lesti Persahabat ya kita lihat senyumannya. Membuat kita terpana dan terpesona Baru sahabat yang luar biasa Mudah-mudahan idola kita ini Sang kejora kita ini selalu diberikan Kebahagiaan amin ya robbal alamin Dalam postingan tersebut juga Tentunya banyak sekali Pujian dan respon yang sangat positif Dari para fans Yakni dari akun instagram Enggak perlu follow 28 Mengatakan dalam kolom komentar Dede imut bener sini, Masya Allah cantik Selanjutnya ada komentar lain dari akun Rohayati Atik 3939 mengatakan Masya Allah Dede Lesti pisan Luar biasa persahabat ya Memang penampilan Lesti selalu tentunya anggun dan sangat cantik Mudah-mudahan saja diberikan kesehatan dan kebahagiaan Berikutnya persahabat ada unggahan dari GSnya Kak Lisna ya Luar biasa juga kita akan mendapatkan kejutan kembali nih Dari teh Lisna yang mana yang Tentunya selalu menemani diri Lesti ini Luar biasa, mudah-mudahan ada kejutan yang diberikan. Kita tunggu saja informasi dan kabar selanjutnya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin itu informasi ini siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.